Idul Fitri ya Selat Idul Fitri Yang ada di Desa Perantiga Setepannya ada di Masjid Agung Juanda. Alhamdulillah ya udah bisa merayakan Ini Jika mungkin teman-teman yang mungkin Tidak bisa pulang kampung Bisa aja langsung Melihat ini ya okay. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2014, 2014 ya Semoga di tahun ini Nampirin Apa? Kesehatan? Nampirin amin Nampirin Kita berangkat guys Kita berangkat Kita berangkat Kemana? Ini jalan lagi ya? dari rumah <laughs> Oke kita jalan guys Oke okay, kita lanjut, <laughs> kita lanjut guys ke masjid. Emang kegigit? Kok cepet Nah itu ada mbak, ada, itu, it. okay. <pink> ada tetangga itu ya. Oke nah kan udah denger kan? Ini. depan situ, tinggal di depan situ lah oke okay, guys Wah. nah itu ada satu lagi tetangga <laughs> kita jalan kaki rumahnya ada, ada di ujung sana rumahnya ini mungkin sekitar 50 meter lah jalan kaki oke okay, lanjut ini udah sampai jalannya nyakin bersama ibu <laughs> nah itu <laughs> guys Masjidnya udah ada di depan sana, guys. Ini SD ya, SD. Nah ini SD zaman saya juli, guys. Di saya ini. Nah. Tuhan, Masjidnya udah nampak ya? Huh. Keren. Eh mana? Nah, berjam tujuh, guys. Biasanya sih jam 7 udah tamu. Nah kebetulan hari ini pada tahun ini kita eh uh, salatnya ada di masjid masing-masing ya masjidnya ada di antar dusun oke kita lanjut Nah ini guys ini, ini parkirnya ya Wah, ini masih ya guys ini alhamdulillah bisa ini masjid uh, yang ada di desa nanti ya salah satu masjid di desa oke kita lanjut guys raya uris uh, mantap masjid agung siwada guys ya ada di desa pranti wah itu selamat hari raya idul fitri oke jono oke Semoga di tahun ini diberi Kesehatan. panjang. Amin. I aku mean, guys. Wah, ini kondisi kondisi Uh, sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri yang ada di desa Berantiga sebanyak ada di Masjid Agung Suwada. Alhamdulillah ya udah bisa merayakan ini. Jika mungkin teman-temannya mungkin tidak bisa pulang kampung, bisa aja langsung melihat ini ya. Antusias warga luar biasa ya. Wow. Alhamdulillah ini tahun di 2023 masih bisa berkumpul ya sama keluarga Wow Widih Oke kita lanjut ya uh, itu. oke kita lanjut suasana <laughs> sudah pulang pada pulang dari masjid ya masjid antar khusyuk ya yang ada di desa, di sana salah satu masjidnya dan ini pada pulang ya guys ini pada pulang guys, sebelah kiri sebelah kanan nah, ada di belakang guys nah, ini. wah bisa bisa buuh.. badai nah ini wajib kalemba ini ini Sinten nih lagi jaminnya putih mbak? warna kiri.. guys ini salah satu keluarga wah ini bersama mbak Sinten lagi Rumahnya ada di depan situ. Guys, ini bangnya ini aslinya dari mana bang? Eh, Wonogiri juga. Wonogiri guys. Wonogiri. Wonogiri guys. Nah, ini kebetulan ya, ini di desa saya ini uh, ngeblok ya dari Jawa guys. Nah, kebetulan Jawanya tuh asli Wonogirian guys itu. Ada yang dari uh, Manding bah ya, uh, Bulukerto dan ada yang dari Pudi, Mbak. Ngadirojo. Ngadirojo ya. Eh bapaknya ini Ngadirojo, Mbak. Kenapa Pudi? Pudi. Tamatan Ngadirojo. Ngadirojo iki. Oke, matur suwun, Mbak. Loh ya. Ini bapaknya. Susul Mbak ya. Kita nah, balik ya, Guys. <laughs> ini sedikit info, Guys ya. Ini daerah warna ya. Nah kalau yang Kampung Pentol ini di sebelah sini guys. Nah ini ini simpang simpang ini ya. Ini daerah sana ini Kampung Pentol guys. itu Kampung Pentol ini guys. Wah, ini daerah sana ini lorong sini ya. lorong Kampung Pentol guys ya. Oke kita pulang. Terima kasih tuh teman-teman. Jangan lupa like, comment dan subscribe tentunya. cekidot Nih. matanya agak sebab ya guys. Ini dikarenakan tidur jam berapa tadi malam ya? Tidur jam 4 kalau gak salah guys Wah, Jadi Mau apa yang matanya Kalau agak Agak-agak krip-krip ya Atau agak bindeng ya <tuk> Oke okay, Udah sampai rumah guys Oke okay, nantikan di video Selanjutnya ya Thank you Jangan lupa, Jangan lupa like <tuk> <tuk> Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Bambang Isaputra ya guys. Uh, Oke, okay, saya atas nama Bambang saputra pribadi mengucapkan minnal a'azim, waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf lahir di batin di manapun subscriber Bambang Isaputra berada ya. Oke, okay, walaupun kita jarak jauh, kita akan uh, ber apa ya, bersih, ber, apa ya, menyampaikan maaf maafan via YouTube ya atau uh, digital kreator digital ya. Oke, okay, jadi buat teman-teman terima kasih banyak udah uh, dukung dan support selama ini ya. Mohon maaf jika Uh, selama ini mungkin uh, masih banyak kesalahan-kesalahan, atau mungkin ucapan yang kurang berkenan di dalam pembuatan video. Ya, jadi saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin. Uh, dukung dan support channel ini ya, agar lebih berkembang lagi, guys. Oke. Okay?